Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Camujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merabahaya, bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay guys, masih batuk, guys. Ya Allah. Oke, okay, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu salah satunya mengirimkan video TikTok kepada saya dan di sini sangat-sangat menarik sekali, guys. Video tiktoknya ini adalah indahnya seni bina Masjid Al-Qadim. Masjid tertua di Sarawak Masjid tertua di Sarawak guys Wow Kalau berkenaan dengan masjid Pasti istilahnya yang kita kagumi adalah Daripada desainnya Daripada dalamnya ya Interior dan lain sebagainya So saya penasaran sekali guys Bagaimana istilahnya isi ataupun dalamnya Daripada Masjid Al-Qadim ya Masjid yang terlama atau tertua di Sarawak ini Jom kita tengok videonya Let's go Ya Allah Allahu Akbar Oh Wow Cantik Masya Allah, ya Allah. Di mana saya sekarang ni pak wow. Allahuakbar Masjid yang paling tua di bumi Sarawak Masjid Al-Qadim dibina pada tahun 1861 tuan-tuan Walaupun dibina oh. di bandar Sibu ni tuan, tuan Yang mana di sini monopoli orang Cina Tetapi Islam terus diangkat Dengan mercu tanda hebat Di tengah-tengah bandar Sibu Sarawak Masjid Al-Qadim yang tertua di bumi Sarawak Jom tengok keunikan, keindahan dalam masjid al khatib Jom kita tengok luarannya saja wow di sini guys kalau kita lihat ya pintunya aja itu kayak di madinah guys wow saya pengen banget ketika nanti ke Malaysia gitu kan Pengen eksplor masjid-masjid yang ada di sana Aduh pasti menyenangkan sekali guys Allah hmm. Keluaran dia pun dah, dah nampak macam apa Ya Allah Betapa cantik sekali Seni bina yang ada di Masjid Al-Qadim ni Tengok pintu Allah. dia bang Allah. Allah. Kita rasa macam tenang je ya? Jom tengok dalam deh. Oh, Betul, pintu dia Pintu dia solid Adina, guys. Kita rasa Allah. berada dalam satu suasana tradisional Tetapi dalam sebuah bandar yang wow. moden Tetapi dengan seni bina yang yang saya kira macam Allah baik Sejarah Masjid Al-Qadim ni ini was ya. seorang... Ini ya guys, sama halnya dengan masjid yang ada di Kudus guys. Kalau tak silap saya, bangunannya seperti ini, seni binanya seperti ini guys. Ada menaranya juga. Aku yang hebat yaitu Tuan Haji Salam Minangkabau wow. dari Indonesia. Nampak tak? Dari Indonesia. Nah itu guys. Sebab apa? budaya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia digabungkan sampai terhasilnya sebuah masjid yang sangat indah dan sangat bersejarah di tanah Timur ni tengok di atas sana corak-corak bumbungnya membawa motif oh, tradisional Serawak di bumbungnya betapa mengekalkan tradisi budaya tradisional ber bergabung dalam pembinaan Masjid Al-Qadim ni subhanallah ini kan kalau Masha imam Allah. duduk depan pun rasa macam tenang juga <laughs> betul oh syok kan betul, ini betul, seni betul. bina ataupun motif yang sebenarnya dibuat di bumi Indonesia tetapi menggunakan motif yang dibawa daripada corak Kelantan dan juga terenggara Oh. Oh, jadi, ini produknya, ya. Istilahnya, hiasan-hiasannya itu dari Indonesia, tapi diambil daripada seni bina yang ada di tempatan seperti itu, guys. Keren, dan satu lagi keunikan yang paling utama, masjid Al-Kadim nih, apa dia di bawah kape tebal ini? Ha ini bang, kayu belian. Tahu, kayu belian oh. yang memang daripada asan lagi. Bayangkan, kayu belian tentu. Kayu guys Saya kira tadi keramik ya Kayu yang sangat mahal sebenarnya Telah pun ada Ini asal Ini asal Ini bukan kayu baru ke ya. Masjid ni sebenarnya oh. Sebelah luaran dia Masih lagi asal Tetapi dalamnya telah pun ditambah baik Diubah Aha. suai Pada tahun 2016 Dan diserahkan kepada jemaah Masjid Pada tahun ini Tadi kali ni Masjid ini menjadi mercu tanda agama Islam yang hebat di tanah sibu ni. Terbaik dia wow. kat sini kan. Dia punya unik masjid ni sebab apa? Dia punya lantai ni ataupun kayu belian ni tak menggunakan paku tau. Tak menggunakan apa tu ah? Pasak. Pasak pasak. Pasak ni yang memang majoriti digunakan kebanyakan orang dahulu lah. Betul, betul, betul. Orang dahulu tidak mengenal paku, guys. Tapi orang dahulu mengenal adalah pasak, guys. Tapi kalau paku itu bisa karat. Tapi kalau pasak, tak akan lekang, ya kan? Jatak paku, nah, tapi jatak. Tapi karat. satu lagi yang menarik. Aku nak bagi tahu bahawa di sini, nampak berusia muda. Imam satu, imam dua. Imam-imamnya, Bilalnya, dan imam juga. Tengok wajah mereka. Berusia di bawah umur 25 tahun. Eh Saya beritahu istri kepada Maja Al-Kadim. mengangkat, mengangkat anak-anak muda sebagai... Betul betul betul betul. Jadi di sini guys, kalau kita boleh tahu ya kan, bahwasannya di Malaysia anak-anak muda itu menjadi imam di sana guys. Dan ini juga merupakan sebuah contoh bagi kita yang ada di Indonesia. Memang banyak sudah masjid-masjid yang istilahnya menjadikan imam yaitu orang-orang yang muda seperti itu. Masjid-masjid ah, yang dekat perkotaan, tapi dekat kampung-kampung kebanyakan itu masih yang tua-tua guys, macam itu. Dan dekat sini juga yang muda-muda hampir tidak ada, ya. Dekat sini pun hampir tidak ada maksudnya Lebih istilahnya kenal dengan dunia luar Jadi dunia masjid memang sedikit macam itu So ini menjadi pelajaran bagi kita semua Kepada orang tua agar supaya kita juga Istilahnya di apa namanya ya Disemarakan untuk anak muda berada di masjid Seperti itu eh, Pimpinan agama Islam di masjid Al-Qadim ini sendiri Eh bukan senang tempat lain umum macam ini Duk Ha ah, betul <laughs> betul. Ni, ni, ni, ni, ni. Saya sampai pelik ni, tak nampak rupa ikon tapi sejuk, sejuk. <laughs> Masya-Allah. Apa kan. kan? oh, eh. ikon dia orang. Nampak tak? Ah, ikon dekat sini. Rak ekor. Datang ke Bandar Sibu Allah. jangan lupa singgah ke Masjid Al-Kadim ni. Sesiapa sajalah tak kira. Knock, guys. Ini tempat tumpuan utama di tengah-tengah Bandar Sibu ni. Tak datang kurang rugi. Kau angkan misal, ambil semangat roh agama Islam yang dibina yang yang, yang sedia ada dalam Masjid Al-Kadim ni. Okey, tentukan. Jom kita ke Masjid Al-Kadim Banda Sibu Sarawak Tak gitu Allahu Akbar kita tengok guys tadi guys Masjid Al-Kadim yang ada di Sarawak Sangat-sangat indah seni binanya Dan boleh dikata bahwasanya masjid ini adalah masjid peninggalan dan tertua guys di Sarawak Jadi di sini kita bisa lihat guys Perpaduan antara Indonesia dan Malaysia dijadikan satu Perkawinan antara istilahnya di sini bukan bukan hanya manusia yang berkahwin, ya kan? Akan tetapi, di sini adalah tradisi dan juga istilahnya seni bina antara Indonesia dan Malaysia. Sangat-sangat kuat, Islam menyatukan kita semua. Jadi, dari Minangkabau kepada Sarawak, ini masya Allah lah ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar lailham. Ini sama halnya dengan masjid di Kudus. Kalau tak silap, saya boleh nanti browsingkan di sini, guys. Nah mohon maaf tadi saya bilang kudus ternyata di sini adalah masjid demak guys Yang saya tahu istilahnya masjid ini hampir menyerupai dengan apa yang ada di Malaysia tadi guys Boleh kita lihat di sini ya seni pada binanya jadi uh, seperti ini bentuknya Dan Masya Allah itu adalah masjid agung yang ada di demak guys Jadi bisa dikatakan antara istilahnya Indonesia dan juga Malaysia Daripada seni bina masjid itu tadi Itu sangat-sangat mirip sekali So buat teman-teman semua Masya Allah Kena datang ke masjid itu Untuk istilahnya mengingat Mengenang perjuangan-perjuangan Masa lampau Yang mana mereka berjuang Untuk menegakkan agama Islam Di bumi Sarawak Dan juga di Indonesia So terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini So juga terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah request kepada saya Tanpa requestan daripada teman-teman sekalian Saya tidak tahu Tentang masjid Al-Gadim Yang ada di Sarawak ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys Sampai selesai Jangan lupa untuk support terus channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe -nya. Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh